hai hai, Daranya mana? darahnya mana? kakak sekarang ada di mana? jago ayam, ayam. kalau makan apa? masih Yami. Yami. Yami. Raya suka jagonya ayam. Oh, yang oh. hmm, Enak. Rasa apa? Gimana? Enak, enak. Enaknya gimana? anaknya gimana di bawah, di, bawah di, atas di atas tuh kan di bawah ya makan es krimnya Coklat itu mah. Es krim vanila. Halo. Bagati Coba lihatin dulu. Coba lihat Coba lihat Coba es krim, nah, Tunjukin. Tunjukin, tunjukin es krim, Mana es krim, tunjukin. Tunjukin. Tunjukin. Tunjukin. tunjukin. kamera. Mungkin kamera es krimnya Tuhan Rasa apa, Kak? Ada kacang. Kacangnya. Hmm. suka